Welcome back to my channel guys Ternyata guys Di kampung kami guys Sudah mulai panen guys Sudah mulai panen guys nah guys Sudah mulai panen guys Kampung kami guys Jangan lupa guys Dukung terus guys channel saya guys Yaitu Holong Tampu Bolong Kita lihat guys, padi-padi kami ini guys sudah mulai panen guys, ya alias sudah sudah munduk ya sih ya guys, sudah munduk ya guys. Artinya tiga-tiga minggu lagi atau dua minggu lagi guys, padi ini akan diarit guys ataupun dipanen guys. Ternyata guys. Padi-padi sekarang ini guys Tidak begitu cantik guys Banyak terkena Serang penyakit guys Yaitu guys Pusuk daun katanya guys Inilah guys kita lihat guys padinya guys Kurang cantik guys Banyak kali guys Penyakit-penyakitnya guys Ini adalah padi kami guys Yang Seminggu setengah lagi guys Akan dipanen guys Inilah dia guys Jangan lupa guys subscribe guys Inilah dia guys Padi kami guys nah, Sudah mau panen guys Inilah dia guys Tapi sikit guys Apa apa-lah guys Nanti kami arit guys Ataupun kami banting-banting nanti guys Inilah guys Padi kami guys pun sempat kaget guys cepat juga guys ternyata pada ini guys menguning guys inilah dia guys kampung kami guys nanti lagi saya akan mau mencetak anak bebek guys seperti yang dulu guys kita akan lihat guys situasinya guys Beginilah dia guys Pada di kampung kami guys Gimana menurut anda guys Apakah cantik-cantik guys Apakah bermutu guys Inilah dia guys Pada kami guys Yang berada Di kampung guys Jangan lupa ya guys Di, di subscribe ya guys Channel Holong Tampu Bolon guys Inilah ya guys ini ya guys padinya guys kurang cantik guys mungkin ada solusi dari masyarakat atau saudara-saudara saudara-saudara sekalian mengenai tentang padi kami ini guys daunnya guys daunnya guys gimana saya bilang guys ya ini guys ini guys daunnya guys begini daunnya guys keresek daun guys kita gak tau guys gimana solusinya guys enggak guys padi-padi kami guys yang beralamat guys di serdang bedage guys ataupun Se Bamban guys rata-ratanya guys sudah keluar guys ataupun sudah muduk guys katanya guys ntar lagi mau panen kira-kira 3 minggu atau 2 minggu lagi guys ini akan panen guys ini akan panen padi-padi kami nih guys Kembali lagi guys Semua ini guys Inilah guys padi-padi kami guys Inilah padi kami guys Satu minggu lagi guys akan panen guys Sudah merah guys Ataupun sudah menguning guys Jangan lupa ya guys Di subscribe channel saya guys Olong tampu bolon Ya guys Beginilah keadaan kami, keadaan kampung saya, guys. Sekarang ini, guys, yang beralamat di Serdang Bedage, guys, ataupun sebamban guys. Inilah dia, guys, sudah munduk semua, guys, padi-padinya, guys. Kalau ini, guys, sekitar satu bulan lagi, guys, akan dipanen, guys. Tapi, kalau ini, guys, padi kami, guys. Satu minggu lagi guys, sudah bisa lah guys inilah guys, hasilnya guys Bagi kami guys Kurang memuaskan guys Mungkin apakah terlambat Meracun atau terlambat memupuk guys inilah guys pada yang terlihat jelas, guys. Pada kami, guys, jangan lupa ya, guys, di-subscribe ya, guys. follow tampu, bolong, guys. Kalau ada pun komen, guys, silahkan dikomen di bawah, guys, dan di-subscribe, guys di bawah guys, supaya channel saya guys bisa berkembang guys. Sekian dulu guys video saya guys. Kalaupun ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan guys. Terima kasih guys sudah menonton channel saya guys. Bye bye.